Oke, waduh, ooh, fix mak. Oke, okay, halo welcome back to channel kembali sama di sini dulu cari yang konek ya cari yang konek habis itu kita putuin aja ya atau auto-spin gitu bos ya kalau busi mainnya begitu bos ya jangan lupa yang baru datang atau baru klik di gitu, jangan gitu, lupa gitu. dibantu like komen dan dibantu subscribe nya juga gitu, bos ya sempat info update rtp dan pola terbaru dari all-info spasnya oke ini konek kita custom putuin bos ya tidak boleh ya Lepasku-lepasku bos ya, buat kalian yang sih, sih ya Oke, yang lumayan kasih dengan ya, petir merahnya semua ya pink juga Oke, masih dikonek Kita kembali ke antara mantau timnya bos oh, ya barang-barang kita si bos tadi kita udah klip besok ya Pertama tuh pasti bos ya pasti pasti pungkat ya tapi nggak sih dia tergantung kalian suka mainnya gimana bos ya kalau kita mainnya sih pilihnya sih langsung tipis-tipi biar dapetnya tuh lebih cepet bos ya kalau dapet-dapet kalau enggak enggak gitu bos tapi ini suka hidup aja bos ya itu kan untuk besok dulu ya atau untuk pemaksamanya bos ya enggak sih ya ini secara himbauan buat ya Oke okay. tapi kebunnya agen je ya yeah. yeah. awal-awal di putaran ini lumayan konek-konek kone -kone kone, Tapi kabin ada kalian yang turun busa itu kita kasih turun 70% habis ya kita nonaktifkan centangnya semua harusnya kita uh, habis buat bikin dia yeah. habis habis dimonaktifkan kita langsung ke turun turun skin kayak yeah. biasa gue mainnya bos ya Purpose pintu di air-air ya Seperti biasa Wih sih lumayan musti Yang tampil tuh apa namanya tuh Lugunya oh, jadi kecil ya Pinduannya sih lumayan musti ya Aaaaah Koneknya cuy şey, konek ya. Kita mau play lo sampai Hahaha Gapak ya Mungkin kita sepin dulu musti ya nah, sampai ini ngantoh-ngantoh Gak dapet plus Wih samsung aja apa sih? hmm.. pas bisa nih disapai listing 120 kita stop dulu ya Karena kita tarikasi juga custom custom custom custom atau R&B ya misalnya selama gue musuh ya, kita mainkan alat free custom R&B ya oke, 15 custom, dan kita dapatkan musuh ya di 15 custom ini kita mendapatkan u ya untuk fitness musuh Makanan yang belum inset -inset aja yang sampai bijak satu, dua, tiga, ya bosnya di ya. Oke, langsung saja kali kita. semoga bisa mendapatkan cipta yang lebih ya, mean, kita. RM ini kita sakit oke, ini akan. Nah, kalau tidak tidak dikonek, terus oke dikonek, nah gitu. sama lagi kita konek ya Atau... biru enggak, kok masuknya ternyata abis ya biru gitu. sayang nah, kita... sih umumnya please oke masih dikonek isinya turun birunya, us waduh, tidak ada petir nah, gitu tuh nah, kita coba lagi-lagi lagi. abis lagi, lagi. Ah, ya, si sisa sebenernya harus pin dengan nanti ya. kasih kasih Mantap, tuk, tuk. oke, birunya konek ini manaus, nah ya. main tiga. oke, 38 cm ya, yang pertama ya. lumayan kita ini, ini, tiga, ini tiga, nah, 38, oke, dapat lagi tuh Oke, okay, masih di konek-konek bosku. Ini berasa tuh. Oke, okay, umurnya turun, tapi merasa jasmin. Uh, birunya cawan kerasa satu, Ah, ah, biasa, biasa, uh, buka, buka. Lalu, ini berasa tinggal di bosku. Kalau lima belas empat puluh tuh, di bosku mereka. Dianya sayang sekali loh. Itu cawan biru tadi ya. cawan-cawan biru itu. Oh, nanti kita bisa memperolehannya lagi, bosku. Siapa ini? Nah, ya, tak apa bosku. Yang penting kita dikasih telur pita terusnya, mereka pun yang penting kita dikasih. Oke, okay, nah, kita juga customer kita ya. Kita dari kasih sewaktu kita sedikit lagi, kita Iya, sih, ya, ini mah satu dua Oke, okay, connect lagi. Ini lah, bosnya connect lagi gitu sih. Oke, kita cek. Dua, oke, connect, nah, setiap semakin ya.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 di 8 pas 50 ya kok 8 8 pas 50 tapi 50 kita tuh mantep, mantep betul ya mantap Oke, kone, terbaik kali bukti, enggak tuh? Mana ya? ini? itu, tuh, hostia? Widih, ini tas. Ayolah, bisa, makanya, uh gitu. Kalau keluarkan pun, yang penting, latihan ya. Kalau ada organ lainnya, tuh, gue kasih ya udah. Kita naik ke game, hostia, yang mana, ah, jangan ya, sekarang, cuy, terbaiknya itu harus seberapa apa yang penting teman ya. ini jangan biru, cuy. Oke, okay, birunya please, kuningnya turun. Oke, okay, kuningnya Oke, okay, umurnya burungnya cuy, kuningnya. Oke, okay, perkayaannya ini ah, súwi di tuh. Biru, cuy. Uy, gak mau, ini empat candi, sembilan belas ratus, sembilan belas kali profit guys ya, ini yang kalian ya karena kita bonusnya ini kita oke masih di mana-mana ya kalau ini udah 21 lumayan ya aja ya. kalian yang mau main guys atau yang ada chapter di link komentar guys ya atau di di yang nanti kasih ya kalian cek ceritain guys ya kalian yang punya blade, somber, сказала, pola atau trik terbaru wihii gila genes mantap.. ya Tukar, terus, kita berharap bersukses, terus terus terus ya. punya terjadi atau untuk bola, saya kalian bisa memberikan nasihat terus. kalian sudah cukup masukin atau sudah apa pun, ah Tidur, kita bisa miring saja dengan terus ya. kita bermain dengan 45-an kita harus bermain terus kita kasih kita ini kalau nggak dikasih kita dikasih kita dikasih wih, ayo, bisa nah itu ya, misalnya menung, kita, in, Ui, tanda, kita, uh, itu kita, uh, itu kalinya satu, seratus, satu wih, seratus, kalah, Uish Udah Masih di koneknya merahnya turun Uish Lalu kita menempat Langsung dikasih Berapa nih? 600 Cepin kedua sih ya Menurut dua sih Baris menurut tinggal Biasanya Oke Oke Ngeplong Harus kita bisa Langsung dikasih Ngeplong ya Oke ini Pencan aja Pikirnya mana Nggak tahu masih juga connect, udah dapetir, udah ya, banget Nah, ini lumayan bos, kita kali lima sih ya, dua sama di packing, uh, nah, kita kali lima, ada kali sembilu, ya, lumayan sih. Kita dikasih pelapis ya, karena kita punya tingkatnya banget ya, sama Kita dikasih ini nih, bos, bos, bisa ngepal itu ya, bagus ya. Nah, kiasakan lagi, istang dan bergeris, ya, ini paling dapat, nanti, wah, dah henti, lumayan, bos ya, 6, bahaya 7 ya, waaas, waaat, udah ingat, bos ucaan udah bus ya, udah sih, kita coba, kebibu, ya, see, bye-bye.